19, sembilan belas, featuring Rido Goib. Rido Wah. Aku cinta kamu, tapi kamu tak cinta aku. Tak pernah tahu apa salahku hingga kamu tak suka? Aku tak mau aku. Aku sadari tak kurang Bukan terus mengagumi, bukan terus cinta, harus merindu. Kau diam saja, kau diam saja.